Oke okay. Dua yeah. Amen. <coughs> Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Allah. I don't know. vamos vamos vamos Amen. Allah. Alamin Pertama-tama mari kita panjatkan syukur Allah atas karunia Dan pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul dilanggar langgar artinya dalam rangka memperingati Isra Mi'raj junjungan Nabi Muhammad sekaligus kita menyelenggarakan haul abad guru sapokon yang ke-16 <tuh> tahun 2021. salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan surat al -Quran. yang ketiga sambutan empat ceramah agama, kemudian yang kelima arlim buka akal borusakumpul, kemudian yang terakhir diakun untuk untuk membuka acara pada malam hari ini marilah kita bersama-sama membaca mutu'an surah al-fatihah al-fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Membaca nasib Al-Quran Yang insya Allah Akan dibacakan Oleh Bapak Arami Mari kita bersama-sama menggunakan dengan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 سبحان الله koi dha jya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. wa hidayahuhu. Assalamualaikum Wa, wa, la wa la Yang kami muliakan Khadratil ustaz Guru Dayak bero, bero, bero, bero yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang berbahagia bapak-bapak, ibu-ibu para guru-guru agama dan tokoh masyarakat yang kami muliakan mohon maaf pada malam ini acaranya acara tunggal jadi <guluh> pemainnya tunggal <guluh> kepada pengajarara sekalian was kolamullahi maupun seluruh saudara-saudara adalah. Hmm. Jadi seandainya ada kekurangan misalnya sepenuhnya memaafkan sebisa-bisanya. Nah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan ke arah bimbingan kita Nabi besar Muhammad, Muhammad sallallahu walaupun salam. Walaupun salam. Dan juga kepada para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama kami atas nama penitia penyelenggara atau pihak penyelenggara Ainaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran sembilan sepersekian, terutama kepada yang kami hadirkan penceramah pada malam ini Ustaz Guru Dayak yang di mana beliau Dapat mengabulkan hajat kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan, apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, itu bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Kemudian, terima kasih kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu lingkungan -ibu, langgar Ainaya yang kiranya memberikan sumbangan berupa uang dan sebagainya, maupun pikiran sehingga kita dapat melaksanakan peringatan Isra Arab pada malam hari ini Di samping itu pula mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah nantinya apa-apa yang disampaikan oleh pencaramah yaitu Khadratul Muqarram yaitu Guru, guru nantinya beliau kami sampaikan kami berikan waktu seluas-luasnya kemudian sekaligus kita pada malam hari ini yaitu memperingati haul al-alamah syekh al ustaz zaini Abdul ghani yaitu seupa martapura nah ini kita malam ini ada dua ada dua faedah atau ada dua kesempatan yang kita dapat kita terima pada malam hari ini sekaligus kita memperingati junjungan kita di Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus kita mengenang jasa atau perjuangan dari guru sepuh di mana beliau uh, yang selama memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan sekaligus adalah uh, beliau jadi jadi panutan uh, jadi panutan kita uh, atau umat Islam di mana mana demikian mudah-mudahan apa yang kita apa yang kita peringati pada malam hari ini artinya kita dapat berkah atau dapat dekat uh, hikmah yang dapat kita terima pada malam hari ini itu berkah dari aulia Allah yaitu bersekumpul kemudian syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad oh, saw Demikian yang dapat kami sampaikan atas nama penitia penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika seandainya pada acara pada malam hari ini terdapat kejanggalan atau layanan kami yang kurang berkenan di hati sumpian sederhana dan akhirnya kepada halter tilmu koram yaitu Bapak Guru jaya kami memberikan waktu seluas-luasnya untuk menyampaikan urayan hikmah, isra dan mi'raj pada malam hari ini kepada beliau kami silakan akhirnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wa'alaikumsalam wa'alaikumsalam ini yang tadi pelajian kegantuan sekaligus sambutan dari ketua langgar BKB semoga yang membacakan dan yang melihatkan sama-sama walaupun puas angka penelitiannya masih cukup tinggi namun karena antusias Bapak-Ibu warga lingkungan rumah sakit lama, lingkungan landa tanggungannya ingin berpartisipasi menyelenggarakan hal bahwa buruk satu sehingga kita bisa laksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan Salah sebetulnya, wajib memenuhi masker seperti yang kita pakai saat ini. Alhamdulillah, kita bisa melukti sehingga kita terhindar dari penularan virus corona. Amin. Amin. Amin. Acara berikutnya yang kita tunggu-tunggu atau tahu siap dalam rangka memperingati sekolah-sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah dan Alhamdulillah Beliau sudah di kita Marilah kita bersama-sama mendengarkan dengan hikmat Tausiyah dari Ustadz Ma, Hidayat Atau yang lebih dikenal Guru Dayat Sepenuhnya disilakan Allah <tik> pun <tuk> lupa <tuk> sapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa al bait al ruhi Abu Bakar Umar wa anhum ruhi awliya wa wa Al-Fatihah muslimin muslimat <tuk> <tuk> <tuk> dengan bismillah kami mulakan Alhamdulillah kami sertakan salawat salam kami haturkan kepada Nabi Keluarga sahabat ikutan, sa kumpul komplek raudah namanya kitab dan zikir salawat dibaca, barang cahayanya nyinar di majlisnya tercurah rahmat banyak Tuhannya, sa mengumpul banyak ulama kumpul bersama di majlisnya. Seorang guru Lautan ilmunya Saya khanazaini Mimpin taklimnya Berbagai ilmu Diajarkannya Segala ilmu Farduainya Tauhid dan fikir Juga tasawufnya Semoga Allah Balas jasanya Duhai guru ayah kami Kami Engkau pewaris Nabi-Nabi Nyabar luaskan sunahnya Nabi Cahaya sekumpul Allah Masyurkan Berbagai ilmu Habib datangan Berbagai penjuru Dunia datangan Maka hadral maut Tak ketinggalan Seorang ulama Allah kompletkan suaranya merdu wajahnya tampan tinggi badannya indah menawan siapa ketemu tunduk dan sufan musalla raudah tempat ajarnya bermacam ilmu serta wiridnya